Kenapa dalam Islam ada puasa Supaya orang punya ketajaman kalbu, Rasa empati terhadap orang susah Itu rahasianya Jadi puasa Daud, puasa bukan untuk sakti Puasa Daud, puasa Ramadan, puasa Senin, Kemih itu supaya kalau kita bisa merasakan usulan orang, itu yang disebut ahli makrifat bukan yang bisa bicara hati orang itu, Pak. Itu mah tukang apa? Mari kita buka kajian kita dan baca Surah Al-Fatihah tahun 1790-an. Iya Baik sahabat yang mulia kan Allah. Di bulan lalu kita membahas tentang ajaibul qalb. Keajaiban-keajaiban qalbu. Tapi keajaiban di sini berarti keunikan qalbu. Dan kita sudah Membuka perkataan beliau yang mengatakan bahwa Man arfa qalbahu, arfa Siapa yang kenal qalbunya, kenal yang punya qalbu Yaitu Allah, Allah Ta'ala Namun beliau mengatakan, ini pengakuan pengarang ya wa nas jahiluna wa Kebanyakan orang tidak kenal kalbunya dan dirinya Maksud tidak kenal itu apa, kalau dia kenal dirinya, kenal kolbunya Maka kebanyakan orang tidak akan menyanyiakan waktunya dengan kolbunya Karena orang tidak mengenal kolbunya Akhirnya dia memberikan nutrisi untuk kolbu yang bukan bagiannya, bukan makanannya Sehingga apa yang, yang diterima oleh kolbu bukan menjadi nutrisi tapi menjadi racun Kalbu kita itu pengennya cuma satu, mendekat kepada Zat yang Maha Satu. Lalu ketika dia tidak dibawa ke sana, maka dia akan tambah, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Ya. Kita membedakan antara ketenangan dengan kesenangan. Kalau ketenangan itu di kalbu, kalau kesenangan itu di nafsu. Kita mengira ketenangan itu sama dengan kesenangan Nah ini yang kemudian beliau katakan kebanyakan orang gak paham ini Nah itu maksud beliau ya Sekarang kita boleh masuk ke bab yang baru Kitab Riyadhotin Nafs Bab mengenai Riyadhoh Riyadhoh artinya latihan Riyadhotin Nafsi latihan jiwa kalau biasanya latihan fisik misalnya kita belajar silat karate, taekwondo, boxer itu dilatih push up, memukul guling, ya. supaya apa? biar kebentuk badan fisiknya, biar lincah sama kolbu itu kalau tidak dilatih, dia nggak lincah kalau kita punya teman jawara Baru tangan kita mau nempel ke punggungnya, dia udah udah nangkap duluan. Ya kan? Sama. Dalam surat Al-A'raf ayat 201, jawara-jawara kolbu itu dicirikan di sana. Orang-orang yang takut kepada Allah, takut itu di kolbu, bukan di pakaian. Bukan di serban, bukan di, ya, ini bukan pakaian takut ini, ya, pakaian takut itu di kolbu. Nabi mengatakan takwa takwa itu di sini. Maka siapa yang punya nur takwa di kalbunya merasakan taifun ta mina ketika ada sekelompok syaitan menyentuhnya. Jadi ternyata syaitan itu suka nyentuh nyentuh. Nanti kita contohkan maksud nyentuhnya bagaimana. maka mereka tiba-tiba teringat faidal maka mereka langsung mampu melihatnya maksudnya apa teks ini, ayat ini ala araf 201 ini orang-orang yang sudah punya nur dalam kolbunya nanti kalau digoda sama syaiton dia bisa ngerasain contohnya kalau bang Jimmy lagi duduk-duduk, tahu tahu ada yang bening-bening lewat ya apa kata kolbunya jangan lihat kata yang satu lagi, eh eman cuma sekali ketika si godaan yang kedua datang, dia sadar, "Wah, oh, ini setan nih." Nah itu berarti nur kolbunya sudah hidup. Nur kolbunya sudah hidup. Tapi dia dengar, dia tahu kalimat itu kalah. Berarti belum wal ladzina Dia belum takwanya belum nancep, ya. Belum belum ada di dalam. Mungkin takwa ada tapi nurnya sedang padam. Ya. Maka sahabat yang melakukan Allah, kita ini kurang adil supaya sehat jantung mau olahraga jantung setengah jam satu jam setiap hari tapi mau sehat kalbu tidak mau olahraga kalbu setiap hari adil nggak karena kita nggak adil Allah mengatakan Allah itu jatuh cintanya kepada orang yang adil yang proporsional kita kurang proporsional makanya sholat kita nggak khusyuk-khusyuk nggak khusyuk-khusyuk wajar kenapa? kita nggak adil kepada Allah nggak adil kepada diri sendiri. Maka beliau membuka sebuah uh, judulnya, ya, riadatul nas wa tahzibul khuluqi wa mu'allajti amradil qalb. Bab latihan rohani, tahzibul khuluk bukan khuluk. Jadi ada tahzib itu artinya melatih, mendidik khuluk. Khuluk itu akhlak. Kalau khuluk nggak bisa dirubah kecuali operasi. Tapi kalau khuluk khuluk yang kita sebut sekarang akhlak itu bisa berubah oleh karena itu orang yang berwajah bagus belum tentu berakhlak bagus karena khuluk dan khuluk nah, teman kita mungkin ada yang namanya husnul khuluk khuluk itu single dari akhlak jadi jamaknya, pluralnya akhlak udah jadi bahasa Indonesia ya akhlak ternyata ada latihannya latihan untuk misalnya sabar itu ada latihannya Latihan supaya bisa tahajud tiap malam itu adalah latihannya. Womuala Lalu terapi kolbu, terapi penyakit penyakit kolbu. Oh ternyata di sini ada tambahan lagi. Penyakit kolbu itu mirip dengan penyakit fisik. Kalau kita sakit fisik kita tidak menikmati makanan, benar nggak? Maka ketika orang punya penyakit kolbunya dia tidak akan menikmati hidangan rohani enggak menikmati hidangan rohani. Kalau begitu diobati dulu atau langsung dikasih nutrisi? Jadi orang-orang yang sakit itu langsung dikasih daging atau diobatin dulu? Diobatin dulu ya. Kita langsung kasih nutrisi, makanya muntah lagi. Itu sebabnya orang-orang munafik itu tidak akan bisa langsung didakwahi, dia cuma bisa diingatkan dulu. Diobatin dulu kolbunya, nah, maka Imam Abdul Hasan Syadili malam tadi di MRBJ9 yang kita kasih tahu, Syekh Huka Gurumu itu bukan yang nyuruh-nyuruh kamu, amalkan ini, amalkan ini bukan, tapi Gurumu itu yang mengerti dosis-dosis rohanimu, sehingga ketika memberikan amalan takaran-takarannya seperti dokter, mampu memberikan dosis-dosis obat. Coba, kalau ada uh, orang sakit, langsung dikasih dosisnya agak tinggi sama dokter apa yang akibatnya pada dia eh tambah sakit Nah teman-teman semua obat itu seperti sakit ada sakitnya yang bisa diobati pakai prokol ya apalagi namanya yang buat sakit kepala tuh ya apa nadol apalagi kita bukan iklan ya <guluh> ya gitu itu nama-nama itu nggak perlu pakai resep dokter cuma jangka waktunya hanya tiga hari ya kan Udah ditulis di situ. Tiga hari penyakit masih berlanjut Hubungi dokter Saya mau tanya, udah berapa hari Salatnya tidak khusyuk Udah berapa lama Zikirnya tidak nikmat Sudah berapa lama Baca Qur'annya gak lezat Tapi kok gak pernah di Konsultasikan ke dokter kolbu Makanya gak sembuh-sembuh Kalau sudah Parah kita nyebutnya apa? Bukan akut lagi kronis ya Ya Kalau sudah parah begitu Tentu inapnya lama Ya, Diinapkan Makanya sahabat-sahabat Nabi itu Karena mereka kolbunya sehat Nabi mengajarkan di awal-awal Itikaf di, di awal Ramadan Nabi mau selesai 20 Ramadan Lalu kemudian dapat wahyu Bahwa da'ul Qadar munculnya di akhir, akhir bulan Maka belum lanjut lagi jadi pernah Nabi itu iktikaf penuh. Pernah juga 20 hari dan yang paling sering beliau lakukan 10 hari 10 hari. Iktikaf itu latihan kalbu, Pak sebenarnya, bukan pindah tempat tidur. Ini iktikaf kita masih pindah tempat tidur kan? Oh, apalagi iktikaf kita kadang-kadang cuma pindah tempat ngobrol, ya kenalan lagi, ngobrol lagi, ceramah lagi. Kalau itikaf, gak usah banyak-banyak ceramah. Banyakin amal. Karena aku udah kebanyakan ceramah kan. Gajolah emang udah jadwalnya di masjid ceramah, udah kita biarin, tapi gak jangan banyak-banyak lagi. Nabi itu kalau itikaf, off, ngajar. Gak ada cara, ngajar lagi. Yang berlaku kan cuma mendidik jiwa. Ketika menantunya dan anaknya belum bangun, di gedor-gedor. Bangun Ali, bangun Fatimah, dibangunin. Ini Nabi itu betul-betul se seperti seorang trainer. Nah, maka di sini akan ada sebuah istilah ashshaykh al-mursyid lil murid. ini kitab bukan kitab tarekat ya. ini kitab tentang terati kolbu. imam ibnu kudama al hadis al makdisi mazhabnya hanbali bukan syafi'i. ternyata beliau ini berguru kepada keluarga al makdisi yang mereka punya akses kepada Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Hasilnya ini nih kitabnya. Jadi semuanya punya akses ke sana karena sama-sama Hanbali. Syekh Abdul Qadir Jilani Hanbali dan rata-rata keluarga Al Makdisi itu Hanbali, ya. Apa kata beliau? Eh alam an-nal Hasan sifatul ambiyah wasadikin. Ketahuilah bahwasannya sifat baik akhlak terpuji itu adalah pakaiannya para nabi dan sedikit sedikit tuh ulama-ulama akhlak yang baik maka nabi itu bukan mewarisi gelar doktor lcma nabi tidak mewarisi kemampuan baca kitab nabi mewarisi akhlak ada orang pintar baca kitab, tapi kalau di mimbar, mimbarnya menakutkan pak jadinya pak. Berarti dia belum mewarisi akhlak Nabi, baru pintar baca kitab. Ada orang dia mewarisi ilmu fikih Nabi, tapi tidak mewarisi keramahannya Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering cerita masih ingat orang yang nipisin masjid itu secara fikih haram. Tapi secara akhlak itu dibiarin. Karena Nabi membiarkan mereka, akhirnya esok-esok semua Arab Badui masuk Islam. Semua Arab Badui masuk Islam. Jadi ngalah sekali supaya menang beribu kali. Itulah Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlak kenabian itu nggak selalu menang sendiri. Nah, kalau kita sudah mewarisi ini, sudah lengkap sudah warisannya ya. alwaris Muhammad disebut sebaliknya akhlak yang buruk itu boleh disebut sammun qatilun adalah racun yang membunuh yang dibunuh bukan fisik ini tapi yang dibunuh adalah kolbu kalau kolbu sudah sakit tidak nikmat kalau sudah mati, nggak ada rasa nah, kalau sholatnya udah nggak ada rasanya hati-hati itu -hati ya. jangan-jangan sholatnya sholatnya orang yang sudah mati kolbunya, nah jangan sampai ya maka beliau memulai dengan bab fadilatu husnil khuluki wa dhammi suil keutamaan berakhlak baik apa kata beliau takallamu fi husnil khulqi mu'taridina ya. li samratihi la li haqiqatihi para ulama sudah banyak membicarakan tentang akhlak yang baik namun, mereka lebih banyak berbicara tentang buahnya, efeknya, tapi belum berbicara tentang hakikatnya. Maksudnya apa ya? Lalu beliau menjelaskan. Bahwasannya huluk, seperti yang saya katakan di awal, huluk itu dapat dipandang dengan mata batin. Kita semua punya, Pak. Kita sekali lihat orang punya jadi juri, wah oh, ini orang baik nih. Nah itu yang kita lihat bukan mukanya, tapi akhlaknya. Itu bapak ibu, ikhwan, akhwat, sahabat semua Kita memandang bukan pakai mata ini Tapi lagi pakai kolbu Pernah nggak Melihat ada orang gagah, cantik Tapi kita bilangnya orang jahat nih? Pernah, itu yang ngomong Kolbu Ini disebut dalam bahasa Arab basiroh. Berarti kita sudah bisa membedakan Kegagahan fisik Kecantikan fisik Bukan berarti cantik Rohaninya Coba bandingkan betapa kita setiap hari merawat wajah ini, benar nggak? Bagi pergi mbak-mbak ya, mas-mas kayaknya kurang. Kalau perempuan setiap hari pakai bedak, pakai pembersih. Bang Adi udah ketawa ketawa tuh ya? Masuk nggak? Perempuan dan itu normal. Kalau laki-laki begitu nggak normal. Tapi kita coba lihat. Apakah semua perempuan yang kulitnya halus itu kata-katanya halus? Enggak. Apakah semua perempuan yang dibelicing, itu ya, putih, ada yang udah putih pengennya agak sawo mateng, tapi ternyata walaupun halus kulitnya, cantik rupawan, rupawati, ya, ternyata pas dia ngomong kita kaget, belagu gitu. Pas kaget keluarnya kodok, ya. Pas kaget keluarnya ayam. Itu enggak cantik. Maka al-jamal jamalul qalb. Kecantikan itu adanya di kalbu. Bandingkan cantiknya Khadijah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala dan Aisyah. Aisyah gadisnya. Satu-satunya istri Nabi yang gadis kan cuma Aisyah. Artinya Nabi memang nggak pemburu gadis, Pak. Nabi itu dititahkan oleh Allah nikah, maka Nabi nikah Jadi Nabi nikah itu bukan karena kehendak dirinya Tapi karena perintah dari dari Allah Ketika terakhir menikah dengan Zainab binti Jahaz Turun lagi ayat, tidak boleh dinikah Nabi nggak nikah lagi Padahal saudaranya dari kalangan Nabi, Nabi Allah, Nabi Sulaiman Berapa istrinya? 600 plus 400 1000 Nabi Bani Israel Yang sekarang orang-orang yang beragama Ikut Israel, baik Israel Aisyah Atau Israel Musa, ngejek-ngejekin kita Muhammadmu hyperseks ya, Siapa yang hyperseks? Ya. Kalau Nabi mau, istrinya berapa? Seribu dong, seharusnya Tapi Nabi enggak tuh ya Istrinya malah cuma Sebelas Tiga belas, cerai dua Sebelas, meninggal dua Sisa sembilan Itu pun yang gadis cuma satu Betapa tidak kerennya di zaman Nabi orangnya gagah, terkenal Rasulullah dapatnya itu Janda semua Kecuali Aisyah Berarti Nabi bukan orientasinya Seksual Orientasinya apa? Beliau orientasinya adalah keindahan akhlak Satu kali Nabi Bengong gitu ya Apa kata Aisyah? Engkau mikirkan apa wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Aku teringat Khadijah Uh cemburu Cemburu, normal itu Yang berani cemburu begitu cuma Aisyah Yang lain cemburunya gak bisa mengekspresikan seperti Aisyah Apa kata Aisyah? Masa nenek rempong gitu Masih diingat ya. Berani ngomong begitu Tapi itu dalam dunia Dunia rumah tangga itu biasa Biasa kan? Apa kata Nabi? Wahai Aisyah istriku termuda, tercantik Khadijah itu Bersamaku di saat engkau tidak ada, kurai sedang menghadangku, mereka sedang mengusirku, sahabat-sahabatku diancam, lalu beliau menyokongku dengan semua yang dia punya. Makanya kenangan bersamanya tidak bisa hilang. Pertama dapat wahyu, Aisyah gak bilang, eh Muhammad ente gila, gak bilang gitu. Jadi Nabi Muhammad cerita saya didatangi oleh makhluk bersayap 360 kiri kanan. Lalu mendekat, lalu membacakan ikhra, bla, bla, bla, bla, bla bla bla begitu. Kalau istri-istri sekarang mungkin bilang, Mas, kamu ketemu jin apa sih? gitu? Gila nih ya. Pulang-pulang dari Gua Hiro, gila nih. Kalau mungkin Nabi kalau nikah sama perempuan-perempuan sekarang, begitu. Tapi ini enggak. Ustadz aja bilang gitu. Ada salah seorang ustadz di TV, jamaahnya itu pengobatan. Nanya, ustadz kalau saya baca ayat ini sekian kali, sekian kali, gimana? Apa kata ustadznya? Oh hati-hati, nanti didatangkan jin. Baca ayat kok di tangan jin, dari mana itu? Ajaran dari mana itu? Itu ustadz loh Apalagi, ya bukan Ustadz gitu Akhirnya, Aisyah Sadar diri, disebut Insaf, munstifah. Ya, Oh iya Saya waktu itu masih bocah kecil Tapi Aisyah sudah berkorban Jadi, sahabat yang melakukan Allah Nabi SAW itu Teringat khadijah bukan fisiknya Tapi teringat Akhlaknya Dapat wahyu malah dikuat-kuatin Kamu normal Orang baik, nggak mungkin didatangi Makhluk-makhluk yang jahat Begitu menguatinnya Maka siapa yang mewarisi ilmu khadijah Akhlak khadijah, dia tidak pernah membuat sedih suaminya Dia selalu menguatkan suaminya Ya, Kalau pewaris Aisyah beda lagi Cerdas tapi perlu juga tuh ya maksudnya perlunya apa? nambah? bukan, bukan gitu ya udah ngeres aja kesono ya jadi kalau kita bilang si fulan akhlaknya baik itu wajahnya atau batinnya? wajahnya atau batinnya? batinnya ya tapi kalau kita sebut si fulan cakep itu apa? Wajahnya, sepakat ya Jadi sebenarnya Saudara yang makan Allah Kita itu sudah biasa Mengakses alam yang bukan zahir Cuma gak percaya aja Kita setiap hari loh Memandang yang tidak bat, tidak zahir itu Setiap hari kita memandang yang tidak zahir Kita sering ngomong, gue ikhlas loh Itu kan ngomong Mau menzohirkan yang batin ya kan? Karena orang gak percaya Lalu kita zahirkan tapi semakin kita zahirkan yang batin dia jadi gak batin lagi Nah, maka batin itu bahasa Arab sesuatu yang tersembunyi biarkan dia tersembunyi nanti biarkan orang-orang dengan batinnya memandang nah. lalu beliau mengatakan fal jasadu mudrakun basar. jadi yang saya tanyakan barusan disebutkan sini maka kegagahan pada jasad dapat dilihat dengan mata fisik Wan nafsu kecantikan kegagahan dalam jiwa mudroqatun bil basiroh dapat dipandang dengan basirah dengan mata batinnya. Walikul hayatun dan masing-masing itu punya rupa penyerupa Coba ada orang gagah ketika dia marah gagahnya gimana? Hilang. Ya. Ada cowok-cowok keren tapi tangannya begini deh ya. Gimana kira-kira? Langsung nggak keren lagi. Ya, berarti dia punya masalah. Punya masalah. Apa yang paling mengejutkan saya di sini di teks ini? Belum bacain ayat, tulisin ayat. surat Shad 7172. Tapi penafsirannya ini yang bikin saya kaget. Surat Shad 7172. Ayatnya di, kalau dibaca, Ini innikhaliqun. Sesungguhnya aku menciptakan basharan. Manusia bashar Bashar itu fisik Jadi manusia itu terbagi dua Satu sisi bashar Bukan bashar asap loh ya Bashar itu sisi fisik Mintin Dari tanah Atau dari saripati tanah Benar gak? Antum makan yang dari tumbuhan Bahkan hewan-hewan itu Makan tumbuhan atau makan apa? Makan bulan Makan tumbuhan ya jadi beda sama Superboy, Superman, ya. Superman nggak perlu makan, dia cukup kena kena cahaya matahari, ya. Nah, itu alam imajinatif itu. Lalu apa kata beliau? Ada ayat berikutnya bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang bukan dari tanah ini, bukan dari bumi. Antum itulah yang disebut alien. Faidah sawa itu, kalau Si tanah itu, saripati tanah itu sudah diaduk, diaduk, diolah, diolah sehingga menjadi janin. Sawai itu, Aku sempurnakan fisiknya. Nafah fihi min ruhi. Baru Aku install namanya roh. Ditiupkan roh di situ. Dan Allah menyebutnya ruhi, roh milikku. Perbedaan agama sebelah mengartikan itu rohku sendiri, kezatku. Sehingga Nabi Isa itu disebut Rohnya Tuhan Padahal maksudnya roh milik Allah Sama kayak kalimat Ardullah Bumi Allah, maksudnya bumi milik Bumi milik Allah Bukan berarti bumi ini di dalamnya Ada Allah, bukan ya? Ini akibat Penerjemahan kitab suci yang tidak cocok ya? Jadi Injil itu dulu mungkin Diterjemahkan, tapi tidak pas Oleh sebagian Penerjemah-penerjemahnya wallahu alam ya. Lalu apa kata beliau ini kalimatnya yang yang bikin saya bergetar ketika memba awal membaca. anal jasada mansubun Allah mengingatkan kamu wahai manusia bahwa tubuh fisikmu ini dia berasal dari tanah. Mansubun, dia dinisbatkan ke tanah. Berarti nanti semua yang berbau tanah itu miliknya. Itu tempat pulang kampungnya. Jadi pulang kampung kita emang ke tanah. Antum lahir di mana itu kampung KTP. Kampung akte lahir. Tapi kampung kita itu bisa di tanah mana aja. Namun ingat, kita punya makhluk alien di dalam. Namanya roh. Yang ini kampungnya bukan di Aceh, bukan di Padang, bukan di Jawa, bukan di Sunda, bukan di Kalimantan, Bukan yang bernama roh itu kampungnya di negeri yang lain disebutkan di sini mansubun dan roh itu berasal dari hadiratnya disebut rohku roh milikku jadi sebelum ditiupkan roh itu roh kita diminta bersaksian dan dia tatap menatap Allah taala itu yang ayat yang masyhur di surah al-a'raf alastu birabbikum ingat Bukankah Aku RobMu? Jadi antum sadar atau tidak? Kita ini semua pernah bertemu Allah. Kita semua ini. Jadi sebelum kita ketemu di sini, kita udah bareng di sana. Ngapain? Kita udah ketemu Allah. Jadi sekarang walaupun antum nggak tahu nama sampingnya dulu, udah bareng. Dalilnya, ini kemudian hadis nabi innal arwah junudun mujannada, hadis sahih muslim, roh itu dia berbaris-baris, kalau dia kenal dia akan akrab, kalau dia kenal dia akan menjauh, hadis sahih muslim Jadi kita udah ketemu sebelumnya, cuma sekarang ada yang gak kan namanya, tapi roh itu bentuknya lebih bagus dari tubuh fisik ini, lebih ideal di saat itu, di alam roh itulah Allah memuliakan, memberi anugerah Kepada semua roh, memandang Kepada sumber roh Jadi makna innalillahi Wa innalarajin itu jadi nggak serem sebenarnya Coba terjemahin Innalillahi Coba terjemahin Sungguh kami milik Allah Ya kan? Maksud lainnya Kami berasal dari Hadiratnya dari alam roh yang kepunyaannya Lalu kalimat berikutnya Wa inna ilaihi Lalu kami nanti akan pulang kampung Ke hadiratnya Pengen gak pulang kampung? Pengen mati gak? Gak mau, kalau pulang kampung mau Maksudnya apa? <guluh> kalau saya biayain pulang kampung Ke kampung fisiknya Pada seneng kali ya Gratis kita bayarin tiketnya Pada, pada mau pulang nih kayaknya. Tapi kalau saya biayain, pulang kampung ke alam sana mau gak? gak? Gak mau ya? Padahal gak bayar lah ya. Kok gak mau? Berarti kita belum kenal alam kampung rohani. Pulang kampung itu menyenangkan gak? Tunggu dulu. Kalau masih mahasiswa, masih siswa, pulang kampung mah enak. Di kampung udah ada yang nanggung. Tapi kalau sudah sudah bermuka-muka begini nih, pulang kampung, gak punya rumah di kampung mau tinggal di mana pulang kampung, gak pernah bangun kampung malu, pulang kampung dulu punya kasus di kampung malu pulang pulang kampung tapi gak pernah nyapa-nyapa orang di kampung berani pulang gak gak berani kawan kita ada salah satu orang udah 35 tahun gak pernah pulang kampung saya tanya kok kamu gak, gak pulang dalam hati aja dia jawabnya. Tapi mukanya udah udah menjawab, saya udah tahu. Ah malu gitu, mukanya langsung malu. Gimana mau saya pulang kampung? Saya nggak pernah buat apa-apa di kampung, nggak pernah kirim apa-apa ke kampung, nggak pernah nyapa orang kampung, nggak punya tanah di kampung, nggak punya rumah di kampung. Jadi antum itu sebenarnya kalau mau pulang kampung itu akan senang PD kalau pulangnya pakai Fortuner atau Alphard gitu ya. Kalau pesawatnya pesawat yang VIP. Jadi kalau orang tanya naik apa Dek? nggak naik kapal apa tuh kapal yang pakai pisang itu, <laughs> ya ya itu nggak pakai kapal getek gitu ya, tapi pakai apa? Uh pakai pesawat geruda, wis pesawat batik kalau yang nggak bawa dikit teman lion gitu ya, udah siap siap kayak angkot di atas deh, ya. muter muter dulu baru turun. Kita kemudian bangga dengan kendaraan yang kita naiki, tapi lebih bangga lagi, ini mohon maaf ya, yang paling senang pulang pakai kendaraan itu orang mana? Pakai mobil itu orang kampungnya Ustadz Fendi, Sandi ini, ya. baru beli Alvanza bawa pulang langsung, berkarimun aja bawa pulang, apalagi punya Alphard bawa pulang itu ya semua. Kenapa? Pengen nunjukin ke orang kami jadi jadi tren ya. Bapak ibu saya kan bilang, Nah, pulang tuh jangan pakai pesawat mulu, pulang tuh bawa mobil." Saya mikir capek pakai mobil. Tapi itu bagi orang tua membahagiakan. Sampai sekarang belum pernah pulang pakai pakai yang kuda, kuda roda 4 ya, kuda Jepang itu ya. Kuda logam apa kuda mesi, apa sih namanya? Belum pernah. Karena bagi saya untuk apa sih itu? penting amat sih Tapi bagi orang tua itu membanggakan. Maka teman-teman semua, ini mirip mau pulang kampung disambut pede bahagia nggak? Apa kata Nabi? Mau bikin rumah villa di kampung rohani? Nabi mengatakan Man isnah ta'ala sholat rokatan. Siapa yang sholat 12 rakaat setiap hari? Bannallahulubayt jannah. Allah bangunkan satu istana di surga, satu villa di surga. Mau? Jadi sholat sunatnya jangan kurang di luar tahajudnya ya. Di luar tahajud kita punya 12 rokaat Itu yang disebut rawatib Kalau nggak bisa kejar sunat rawatib Ya kejar di duha Nggak bisa di duha, ya di solat sunat mutlak Masih ingat Ali Zainal Abidin bin Hussein Anak Hussein Itu karena dia ditahan Tahanan rumah, nggak boleh keluar Kerjanya cuma zikir, solat zikir, solat Berapa rokaat dia sholat hari? 1000 rokaat Coba bagi 12, sudah berapa tuh? 120 ya, 120 villa tiap hari, gila itu ya, itu tajir banget tuh. Kalau pulang, maka Nabi mengatakan, ini level anak-anaknya Husain. Nabi mengatakan, Husain Sayyidah Shababi Ahlul Jannah. Husain itu ayahnya Zainal Abidin adalah pemimpin pemuda-pemuda yang masuk surga. Kabar gembiranya, antum yang sudah ubanan, yang sudah keriput, yang sudah ompong, itu nanti jadi pemuda semua. Dan pemimpin kita bernama Husain. Hasan, anaknya Husain, setiap hari berapa? Seribu. Gimana kalau Husain itu saya nggak tahu. Husain itu satu nafasnya naik, itu sudah zikir. Turun, zikir lagi nggak pernah lupa kepada Allah. Itu Husain. Kita sholat aja lupa kepada Allah. Gimana mau bangun? Jadi udah bangun rumah di surga, tapi kropos baru tiga hari, runtuh. Asrama Iiki tak khusus untuk perempuan, kan dibangun tuh oleh proyek-proyek kontraktornya jahat sekali. WC-nya nggak di, nggak di apa namanya tuh yang dikasih semen, apa banyak itu kerikil-kerikil banyak. Di bawahnya itu ternyata masih tanah diinjek langsung grrr. itu baru belum lama ya. kebakaran asrama masih ingat gak sebelumnya penghafal-penghafal Quran dari kalangan perempuan itu asramanya apa? jadi si pemberi dana oke, okay. kontraktornya kurang ajar hmm? mungkin kontraktornya bener tapi tukangnya kurang ajar itu nah, makanya kita kalau beramal itu betul-betul detail, dilihatin dipelototin pakai kolbu satu-satu jangan cuma merhatiin takbir Assalamualaikum doang Ya, apalagi merhatiin kaki kawan ya, kita lagi mau maku rumah tapi yang kita lihat orang maku samping hancurlah ya. tangannya ini ilustrasinya orang-orang yang membangun rumahnya di surga tapi dia tidak memperhatikan bahannya kualitasnya Baru sehari udah roboh. Nah, inilah nasib orang-orang yang tidak memelihara kolbunya dalam sholat. Bilang ini capek ah malam tadi tahajud 11 rokaat, aduh betisku naik gitu ya malam tadi satu jus langsung roboh ya roboh langsung. Maka Nabi mengatakan. Tiga hal yang bisa menghancurkan, salah satunya ujuk merasa dirinya keren gitu, lalu diceritakan ke orang. Ah, maka inget, inget lah Mungkin kita sudah banyak bangun-bangun bangun-bangun, tapi nggak dijaga. Udah bagus, rumahnya udah bagus, tapi nggak dibersihin. Gimana? Ya kotor lagi gitu. Maka teman-teman yang menggunakan Allah. Jika ingin pulang kampung indah, maka bangun di sana istana. Siapkan kendaraan yang bagus. Kalau perlu, kita punya prestasi nanti diundang pulangnya. Dapat undangan gratis. Itu yang dibacakan dalam surah Al-Fajr. Ya ayat Tuhan, nasul Mutunna, itu undangan kematian gratis, Pak. Mau nggak diundang? Diundang oleh yang punya langit dan bumi. Maka orang-orang ini kalau diundang Disambut oleh makhluk langit dan ditangi oleh langit makhluk bumi. Kita ini, ketika lahir, orang kita nangis, orang yang nyambut gimana ketawa senyum. Tapi kita nggak tahu, ketika kita meninggal nanti, orang senyum apa nangis. Kira-kira gimana, Pak? Ibu, Mbak, semua kita yang mana nih? Ketika ada salah seorang ustadz meninggal ibunya, itu ramai kan sana saya langsung sedih. itu. Ya Allah, ini yang terkenal anaknya, tapi ibunya dapat keberkahan. Oh ternyata anaknya itu jadi seperti ini, karena didikan ibunya. Poin, ketika meninggal itu ribuan orang, datang, sholat gaib di mana-mana, dapat keberkahan. Kita mikir, kita yang dakwah-dakwah -da ini yang mana nih ya? Maka teman-teman semua, Disebutkan di hadis Nabi, "Innamal Akmal Bilkhawatin, amal itu tergantung endingnya, tapi ending itu tergantung dalamnya. Jika di dalamnya benar, nanti akhirnya benar." Jadi, apa kata beliau? Beliau sedang mengenalkan kampung kita. Kampung kita bukan di Padang, bukan di Pekanbaru, bukan di Jambi, bukan di Kalimantan, bukan di Jawa, bukan di Sunda, bukan di Betawi, bukan kampung kita bernama Alam Roh. Nanti bakal pulang ke Sono. Jadi jangan kemudian terlalu nyaman dengan tubuh ini. Tubuh ini terlalu lemah untuk mem memikul roh. Coba lihat Pak, punggungnya udah mulai sakit-sakit belum? Ya, ya, kepalanya udah sering masuk ang apa? Ya itu berat gitu ya. Makan gaji-gaji dikit berat. Ini ya, nggak bisa emang. Di sini bukan surganya roh. Dulu masa kecil emang enak kalau makan apa aja naiknya ke atas pak. Kalau sekarang makan apa aja maju ke depan, maki ke kanan. <tuh>, Semuanya itu sama aja tuh ya. Tuh sama, sama saya juga begitu. Udah, udah beda. Jadi ternyata tubuh ini punya masa, punya limit untuk berkembang. Selebihnya seharusnya kita mengembangkan roh. Tetap kita makan, minum, puasa, ada segala macamnya. Tapi kita mengembangkan roh. Maka kita kasih rumus. Setiap kali jatah fisik dikurangi, maka jatah rohani bertambah. Contoh, kenapa dalam Islam ada puasa? Supaya orang punya ketajaman kolbu, rasa empati terhadap orang susah itu rahasianya jadi puasa Daud puasa bukan untuk sakti puasa Daud puasa Ramadan, puasa Senin Kemis itu supaya kalbu kita bisa merasakan kesusahan orang itu yang disebut ahli makrifat bukan yang bisa baca hati orang itu pak itu mah tukang apa gosip itu ya sok tahu baca hati kita itu untuk apa tapi orang yang kata Nabi layuk minu ahadukum kamu nggak sempurna imannya kamu tidur kenyang, tetanggamu tidur kelaparan. Orang yang ngerti itu, itu yang disebut ahli makrifat. Itu yang disebut ahli torikot. Itu yang disebut ahli ma'rifatullah. Ahli Hakim itu, yang kan sekarang orang banyak. ya. Saya lihat ee, beberapa sahabat kita udah mulai kajian. Suryat, tarekat, aduh serem amat sih bahasannya. Ya. Tapi enggak apa-apa kalau mau tahu. Sebenarnya puncak hakikat itu bukan, ng bukan, bukan ngawang itu enggak Tapi ketika dia mulai berpikir tentang alam kiri kanannya Ini yang dialami oleh pendiri Jamaah tabligh, maulana Ilyas, Pendiri Ikhwanul muslimin, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah Dulu mereka sibuk sendiri, sibuk sakti sendiri, sibuk pinter sendiri Apa kata Hasan al -Bana? Saya belajar torikot has, apa, Hasafiyah Cabang dari Shazilia. Tapi orang torikot itu sebagian, gak semua Sibuk sama dirinya Tidak pernah mau mikirkan kiri kanan sampingnya Akhirnya dia buat gerakan jami'iyah Hasafiyah, lalu diganti jadi Ikhwanul Muslimin Dalam setahun punya cabang 300 Baru setahun Gerakannya betul-betul ya Seperti NU di Indonesia dan Muhammadiyah Betul-betul persis sama dan mereka sama-sama syaziliyah. Hadratul Sheikh Hasim Ash'ari rahimahullah, itu syaziliyah, sama. Kita punya sanatnya, dan kita lihat itu uh, syaziliyah. Toh, ya. Jalurnya ke Mahfud, Sheikh Mahfud Termasih, terus nyambung ke Abul Hasan syazili. Mereka itu ketika tajam makrifatnya, tajam ilmu baca kitabnya bukan untuk diri sendiri, memperkaya diri sendiri, justru berbagi kekayaan kekayaan ilmu dibagi-bagikan harus dibagi-bagi semua dulu kiai-kiai ngasih makan santri kan semoga sampai sekarang ada lagi ya nah, itu warisan dari Rasulullah SAW Rasulullah itu punya santri orang-orang sufah itu Nabi kasih makan minimal dikasih tempat gratis deh kalau nggak ngasih makan gitu harus ada yang begitu jadi apa rumusnya semakin kurangi jatah fisik maka jatah rohani bertambah. Tapi kalau cuma dikurangi tidak dilatih, kepekaannya nggak ada. Khawatirnya nanti jadi dukun, ya, jadi jadi ahli cakra, baca baca cakra orang. Nah, maka orientasi rohani kita jangan lagi mau baca cakra, baca aura, itu nggak penting. Ya? Cukuplah aura kasih yang yang cantik gitu ya. Nggak usah kita baca baca aura orang, nggak penting. Apa kata Allah, anfusikum sirun. Yang perlu kamu baca itu auramu, Dirimu jiwamu, Surah Zariyat ya, Di dalam jiwamu, Apa kamu tidak melihat, Bahwa oh, ternyata jiwamu awlien, Dia nggak butuh yang ada di dunia ini, Dia butuh yang di akhirat, Itu sebabnya rumusnya tadi, Ketika kita kurangi jatah tidur, Lalu kita hidupkan mata kolbu dengan zikrullah Nanti kolbunya tajam, seperti orang yang melatihkan lari setiap hari 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, nanti dia diajak 20 kilo juga kuat. Tapi, nanti di padang masyarakat kan gak bisa tidur. Gak ada tidur lagi. Ya? Nah ini bagian akhir. Kalau kita gak terbiasa bangun malam hari sekarang, nanti kita kelelahan di sana. pak. Saya tutup dalam sebuah hadis Nabi bersabda. Aksarukum jawa'an yomal kiamah, aksarukum syaba'an fid dunya. Orang yang terlalu banyak ngasih porsi untuk perutnya di dunia adalah orang yang paling lapar di akhirat. Orang yang banyak tidur di dunia, orang yang nanti paling lelah nanti di akhirat. Jadi saya mengimbau, mari bangun malam nanti ya. Bangun. Kalau kalau ketinggalan, kodok. Ketinggalan, kodok. Jadi Nabi pernah mengkodok salat salat sunatnya. Nah ini bagian pertama dari latihan jiwa. Mari latih ntar malam, lah itu pagi. Semoga bulan depan sudah ada hasil.